Thank you. Kendaraan peluncuran March 11 meluncurkan satelit Sian-19 dari pusat peluncuran satelit Yikuan Provinsi Gonsu, Tiongkok pada 15 Maret 2023 pukul 19.41 waktu setempat. Menurut sumber resmi, satelit eksperimental berhasil memasuki orbit yang direncanakan dan terutama akan digunakan untuk survei sumber daya lahan, perencanaan kota, pencegahan dan mitigasi bencana, dan misi lainnya. Ini menandai peluncuran roket ke-16 yang berhasil sejak didunculkan pada tahun 2015 menurut China Academy of Launch Vehicle Technology di bawah China Aerospace Science and Technology Corporation. Kendaraan peluncuran padat 4 tahap, roket membuat Long March 11 memiliki panjang sekitar 21 meter dan berat 57,7 ton dengan diameter maksimumnya mencapai 2 meter. Ini telah dikembangkan untuk menunjukkan pesawat ruang angkasa kecil ke orbit sinkron surya dan orbit rendah bumi dengan daya dukung orbit sinkron surya 500 kg Nah teman-teman begitulah penjelasan singkat terkait kendaraan penunculan Lokmat 11 menunjukkan satelit Sian-19 Selanjutnya jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya Agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya